Uh, kita udah nyampe di tempatnya Om Putu teman-teman. Uh, nanti kita akan uh, sedikit wawancara sama Om Putu ya uh, tentang Yoxer, seperti apa sih gitu. Ini kita tutup dulu, kita titip di sini. Semuanya udah terkunci. Kita lagi ada di Cilodong, teman-teman. Kita lagi meluncur jalan ke tempatnya Om Putu malam-malam kita dobrak kita gangguin malam-malam nah ini kita udah sampai di tempat yang foto nih uh, kita lihat malam-malam yoksernya wah nih pintunya udah di buka nah oke okay. assalamualaikum waalaikumsalam nah, ini Teman-teman, saya alhamdulillah. ya. alhamdulillah. Kita akan sedikit wawancara, teman-teman. Ya, ke tempat yang foto, bagaimana caranya nanti menghadapi gitu? yang badannya gede-gede. Warahmatullahi wabarakatuh, uh, sedulur kenari mania dimanapun Anda berada. Kebetulan sekarang uh, kita sesinya berkunjung nih ke tempatnya Om Futu, ya. Nah, di sini uh, kita akan uh, sedikit membongkar, gitu membongkar apa sih tips-tipsnya gitu, uh, supaya bisa memilih uh, burung yolk yang uh, ideal, yang mana yang pokoknya yang benar-benar menurut Om Futu itu. Uh, memilihnya bagaimana sih Om? yang pertama itu burungnya kelihatan lincah lincah ya, ya oke okay, aktif aktiflah gitu ya uh. aktif gerak di sangkarnya uh. yang keduanya itu makannya lahap makan? ya, makan lahap uh, uh, indukan uh -huh. udah pasti kita pilih posturnya tuh yang postur ya yang, yang besar yang kira-kira proporsional ya ya kalau ya. ya, uh. kalau untuk Burung lapang mungkin kita carinya yang uh, lagunya bagus, volumenya bagus, sama buka tutupnya itu bagus juga. Oh, berarti sama aja kalau gitu ya dengan burung-burung yang kenari lainnya ya. ya betul. Mungkin teman-teman di rumah juga ada uh, burung kenari yang seri-seri A, A, ya. A, A, yang F itu mm -hmm. sama aja, sebetulnya. sama aja. Gak jauh beda ya, gak jauh beda. Oh, gitu. okay. Terus apa yang diperhatikan lagi om? Kira-kira om? Uh, paling kita cek fisik om. Cek fisik cek ya. Cek fisik, cek ya. fisik pasti. Dari kaki, mata dan uh, badannya itu nggak ada kayak kista lah. Oh gitu. Ya. Kendalanya apa aja sih om? Kalau kalau kita memelihara yorkshire itu apakah dari makanan atau dari uh, mungkin yang lainnya? Kalau kendala itu paling kayak di cuaca om. Cuaca? Ya, karena cuaca di negara sana sama di negara kita kan beda Ya, ha, pasti, pasti Pasti ya, ya hmm. Oke, selain dari cuaca, ada lagi pertanyaannya Katanya, hmm. uh, melihara yorkshire susah om hmm. Bener gak sih ya? Benernya perawatannya tuh sama aja Sama oh, kayak burung-burung lokal lainnya Jadi nggak jauh beda ya sama ya. Yang lain, ya. Uh -uh. Ya. paling bedanya di penjemuran aja sih om kalau yaksar oh. itu ya cukup 10 sampai 15 menit udah cukup kalau sebentar ya kalau yeah. gitu ya nggak harus berjam-jam yeah. gitu yeah. ya uh -uh. Oh. karena kan kalau yaksar itu uh, kalau penjemuran terlalu lama bahayanya ke mata uh -uh. matanya dia lebih sensitif daripada kenari-kenari lokal. Oh gitu nah ini informasi yang penting teman-teman ya kita harus ketahuin ya mungkin ya dari teman-teman di luar sana udah pada banyak yang tahu ya tapi ya kita langsung tanya langsung ke narasumbernya nih gitu Nah ada di belakang saya nih yang menarik perhatian saya nih nah, ini siapa Om Iya, yeah. mungkin teman-teman pengen tahu nih ini siapa sih gitu loh ini siapa ya <laughs> ayo mungkin teman-teman di rumah ada yang uh, udah mengenal Om Putu ya feeling pertama apa sih yang yang di, di, disunangi sama Om tuh waktu uh, memilih dia ini apa pertama kali hmm, pertama kali saya seneng sama burung ini lagunya Om. lagu ya pertama lagu ya ya pertama tuh lagunya kedua itu dia Buka tutupnya bagus. Buka tutupnya? Iya. Dari bunyi ke bunyi lagi itu cepat jedanya. Oh, jedanya cepet ya. Iya. Kayak gitu ya. <tuk> kita kayak kalau ngomong uh, krodongnya nggak enak ya. <tuk> kita sedikit intip ya, teman-teman. ya. Kita intip yuk. Apa sih, Om? Kita intip dong, Om. Okay, kita lihat, Oke, kita buka. betulan ini saya doublein. Ini emang <laughs> harus double om. Enggak juga Enggak sih om. Juga ya Karena ini burungnya agak bocor makanya saya doublein rodongnya. Wah, cakep banget teman-teman. Aduh, ini mah istimewa banget sebetulnya ya. The perfectly, pokoknya perfectly banget. Om emang ada perawatan spesial kah buat dia? Gitu nggak ada. Kalau Perawatan spesial paling saya sendiriin om. Sendiri ya. Iya maksudnya Jadi, dipisah sama burung-burung yang di sini. Oh gitu ya. Nah, oh. Biar birahinya itu tetap. Tetap stabil. stabil ya. Oh gitu ya. Om sendiri melihat dia itu hmm. uh, selain dari buka tutup, apalagi lagi om kira-kira yang mungkin uh, menurut om tuh di hati tuh serp gitu loh. Hmm. Apa yang kira-kira? Dia itu pas pertama kali saya lihat, itu ada gayanya Om. Kalau bunyi, oh deh, gak ya, maksudnya enggak diem aja Jangan gitu. Kalau aja, bunyi, aja. <tuk> ya okay. ada agak goyangnya gitu. Oh, neng kan, neng, neng kan itu nong neng nong neng nong neng nong neng betul betul betul betul betul <laughs> betul betul betul pengaruh neng nong neng nong ya di, <tuk> di lomba nong neng nong cuma warna katanya warna uh, di lomba tuh pengaruh sekali gitu neng nong sih? nong neng sih ya? oh teman-teman ya. enggak teman-teman berarti kan semua warna sama ya Om ya iya, betul oh, uh. berarti yang benar-benar dinilai adalah kinerja ya kinerjanya kinerja betul. si burung ya teman-teman iya. ya. ya untuk yang punya warna yang uh, beda dengan ini jangan berkecil hati ya? <laughs> Mungkin ya saya juga kepengen gitu, cuma ya untuk memiliki yang seperti ini ya mungkin uh, ada ikhtiar lagi lah nanti <laughs> Mungkin nanti di sini uh, ada lagi uh, stok yang untuk masuk ke dalam sini Om? Insya Allah ada Om. Apa tuh Om yang kira-kira datang nantinya? Uh, mungkin saya nanti bakal datangin yokser lagi yokser ya? Iya. Itu kira-kira dari mana Om? Uh, belum tahu nih, belum tahu ya? ya. Pasti ring apa sih? Ini? Uh, kemungkinan di ring 2002 sama 2023 kali ya. Kalau untuk akhir ya? tahun ya, oh iya, iya, akhir uh, tahun kemungkinan ring 2023 itu udah ada. 2023 kemungkinan udah <laughs> ada, teman-teman kita bisa serbu di sini ya. <laughs> Selain uh, apa lagi Om yang nanti akan datang. Eh, uh, saya sih niatnya mau datangin rasmin juga. Rasmi uh -uh. Oh, itu gitu. di ring berapa? Oh. Kalau rasmi itu kan dek kebanyakan enggak pakai ring. Om, oh gitu. <laughs> Rasmi enggak pakai ring, teman-teman ya? Cuma, nah. ada ring. cuma ada beberapa yang pakai ring, cuma kan ya. nah. dia kebanyakan itu enggak pakai ring oh perawatan rasmi sama aja nggak om? apa beda dengan ras dengan ini ya uh, rasmi sama aja sih om, sebenarnya sama aja om hmm, ya nggak nggak ada, ada yang beda nggak ada yang beda ya burung kalau dibeda-bedain gitu suka cengeng <laughs> wah itu dia <laughs> itu teman-teman tuh resepnya tuh itu kuncinya tuh jadi burung kalau dibeda-bedain ya kadang suka bener ya om? Iya. kadang suka cengeng ya uh -uh. ya bener sih saya pun kadang suka ngalamin sendiri gitu iya. ya burung kalau di beda-bedain kadang dispesialkan iya. gitu malah cengeng gitu, benar gitu. Yang penting kebersihan ya Om. Kebersihan Om, pasti Yang ya penting. kebersihan. kebersihan. kebersihan. Oh. Kandangnya bagus nih teman-teman ya, kandangnya bagus nih, nih, nih, nih dari mana nih Om? Ini kebetulan dimodif sendiri Om, <laughs> dimodif sendiri iya, ya. dari kandang mm. mentahan, terus saya cat sama dipakaiin stiker deka lagi. Wah ini ini menarik banget ya teman-teman ya Jadi uh, ini kita bisa request juga ya om ya uh, bisa, om. Bisa. bisa banget. Banyak sekali teman-teman ya ternyata yang yang kita bisa gali dari om Futu uh, Ternyata nggak cuma dari tips-tipsnya Yoksernya doang gitu ya uh, Ternyata banyak nih yang yang kita bisa gali Oke teman-teman kita akan uh, tanyakan langsung nih sama om Futu nih ya Uh, tips apaan aja sih yang kira-kira uh, bisa dipakai untuk sewaktu kita membeli yorkshire? apaan aja Om tipsnya Om vitamin itu kita harus uh, sedia Iya suplemen ya. Karena, ya. Uh, karena kan cuaca di Indonesia ini sekarang lagi nggak jelas nih kadang ah, bener, pagi bener. panas tiba-tiba siangnya hujan. Bener-bener benar. Jadi dia yang harus kita perhatiin juga tuh om. Multivitamin teman-teman yeah. ya. Berarti uh, sama aja kalau gitu nah, iya. ya ya. Terus ada lagi nggak, Om? Kira-kira kebersihan, -kira, uh, Om? Kebersihan, kebersihan, kebersihan Temen -temen itu wajib kebersihan. banget, wajib, banget, <laughs> wajib ya? banget. Nah, ada lagi nggak, Om? Kayak misalnya, uh, mungkin ekstra puding uh, untuk ekstra puding paling kayak fruity fat sama gold fat ah itu, itu itu wajib itu wajib kalau ya? saya wajib oh wajib itu. wajib teman-teman nah. kalau yang lainnya ya serpudingnya lainnya apa tuh? mungkin kalau kayak sayur itu kayak pakcoy atau sawi putih atau uh, cesim Wah, <laughs> juga sawi itu teman-teman ya bedanya mungkin kalau yokser itu nggak setiap hari dikasih om Oh gitu, gitu. ya, nggak kayak uh, AF yeah. ya kalau AF kadang suka kita jor tiap hari mm -hmm. masalah. Yeah. kira-kira berapa hari sekali om? Kalau om ngasih? dua uh, hari atau tiga hari sekali? Dua hari sekali ya. Yeah. Oh, dua hari sekali teman-teman. Jadi kita dapet tips nih ya. <laughs> uh, dari om Futu langsung. Kira-kira gitu. uh, apaan lagi om? Setelah extra fooding, minumannya mungkin? Oh, ah yeah. iya untuk minuman pakai air mateng atau enggak uh, air mineral? air matang atau air mineral nah. ya sebetulnya sih sama aja kebersihan lagi ya iya. boleh tahu nggak sih om kita beli yokser harus beli makanan impor juga nih teman-teman nih nah tanya langsung nih sama <laughs> yang, yang suhunya nih bener enggak sih om gitu Sebenarnya enggak juga sih om enggak juga enggak ya juga. Nah. kita racik sendiri juga bisa sebenarnya. bisa ya? ya? yang penting apa tuh om? kira-kira yang untuk uh, dikonsumsi sama Yorkshire itu yang penting itu dia harus ada hafrenya om uh, ternyata uh, makanannya juga nggak harus impor dan nggak hmm. sulit nggak sesulit yang kita bayangkan iya. ya, om, ya. <laughs> itu biasanya membutuhkan berapa lama sih om kalau untuk uh, penyesuaian, penyesuaian seperti ]nya. itu hmm, mungkin seminggu juga cukup sih om. seminggu Sebenarnya. seminggu hmm. itu uh, makanan harus udah udah bisa diganti belum sih belum Oh. Uh, udah, udah bisa. Udah ya, udah. mungkin teman-teman. Kalau ada yang uh, berminat, ya monggo silahkan. Uh, nanti saya akan cantumkan di bawah ini. Nantinya saya akan cantumkan. Nanti bisa hubungi saya atau hubungi yang langsung Om Futu ya. Nah, katanya kalau <laughs> punya YOLO, harus pakai AC. Enggak gitu. juga, aku saya enggak pakai AC. <laughs> enggak pakai AC, jadi ternyata sebetulnya semua uh, ya. mitos ya, ya, ya penting sirkulasi udara di ruangan itu bagus Om kita sudah bongkar semuanya mungkin nanti next kita akan jalan-jalan uh, ya Om jalan-jalan ya. dengan uh, siapa namanya Om kenalkan Om ini namanya mawar hitam mawar hitam teman-teman <laughs> sang mawar hitam kita akan jalan-jalan dengan mawar hitam uh, mungkin uh, next nanti ada jadwalnya Om ya, ya. nanti ada jadwal kita akan jalan-jalan uh, kita akan Nonton nih, tampilnya mawar hitam. Teman-teman harus tahu bagaimana sih caranya uh, Om Futu menangani uh, mawar hitam waktu di lapangan atau sebelum lomba atau sebelum itu ya, Om ya. Iya. Nanti next kita akan siap. Uh, kita akan jalan-jalan dengan Om Futu iya. ya. Siap. Nah, itu teman-teman yang itu. penting mindset kita harus dirubah oh, kalau punya yokser betul sekali <laughs> jangan sampai kita, kita uh, dibudakin sama burung <laughs> dibudakin sama burung gitu. Nah, itu sebetulnya kata-kata uh, itu sudah lama, A, Om. Iya. Saya dengar, ya. Iya. ya, ada ya beberapa dari teman-teman di luar sana yang dipermudah oleh burung. Ya, iya, ada benar. ya. Uh -huh. Kita nanti akan spill, teman-teman. Uh -huh. uh, di next video, uh, kita akan spill yang di belakangnya itu. Apaan aja sih, bahkan nanti yang di sebelah sini yang masih kosong nih. nih Di belakang saya masih kosong, nanti akan penuh lagi nih, teman-teman. Nih, nanti kita akan spill nih. Apaan aja sih gitu yang datang? Nanti, terima kasih Om Putu tadi sudah. Uh, diberikan tips-tipsnya ya ya nah, uh, bagaimana cara merawatnya uh, atau memilih pelari nah, yoxer ya uh, gitu. bagaimana caranya itu dia kita kita membutuhkan itu banget ya. nah, dari sini uh, saya juga berterima kasih dengan teman-teman mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar uh, kalau ada pendapat atau pertanyaan untuk komfuto atau untuk saya monggo silahkan ditulis di kolom komentar Uh, saya uh, Bersama Om mohon diri dulu Berhubung ini udah jam malam ya Om ya yeah. Saya gerbuk malam-malam ya teman-teman uh, Berhubung ini jam malam Saya berhubung malam-malam Jadi saya mohon diri dulu uh, Jangan lupa subscribe Dan uh, like video saya Apabila ya, video ini bermanfaat Buat teman-teman di rumah -teman Kalau gitu saya mohon diri dulu dengan Om siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh